Welcome to my channel Biltom52 Belajar online itu menyenangkan Bersama Pak Ari Sebelum kita mulai pelajaran Klik tanda subscribe Lalu klik lonceng. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi Pak. Oh ya, silakan cek kolom chat kalian. Di situ ada link, link daftar hadir. Kita akan belajar tema satu, subtema tiga, pembelajaran kedua. Kita semua tentu tahu ya bahwa di sekitar kita itu, lingkungan kita itu banyak sekali hewan ya. Banyak hewan enggak? Banyak. banyak, Pak. Hewan apa saja kira-kira yang kalian jumpai di sekitar rumah kalian? Kucing. Kucing. Kucing. Kucing. Kucing. Kucing. Ya, Kucing. Ayam. Menyayangi hewan ya. Kucing mungkin bisa disayangi ya, karena hewan tersebut jinak bisa juga ya. Siapa di antara kalian yang memiliki hewan di rumahnya? Hewan peliharaan. Ya, sanas ya. Sanas hewannya apa sanas? Kura-kura. Oh, kura-kura. Kura-kura ya. jenisnya apa? Tidak tahu. Ya, apa-apa ya. Cari tahu ya modelnya seperti apa kura-kuranya. Oh, Arya ada? Punya hewan kesayangan enggak Peliharaan punya enggak Arya? Ada, Pak. Ada apa itu? Kucing. Kucing, ya. Ya, hari ini kita juga akan mempelajari tentang kucing ya. Hanya sekilas saja. LKPD sama ini Kata, sudah Pak Guru bagikan ya. Lewat WA ya. Kita belum berdoa kan? Silakan. Ayo, yang mau inisiatif. Vicky, doa ya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa ya, selesai. Ya, terima kasih Diki. Tadi Pak Guru sudah pertama kali mengulas tentang hewan ya. Hari ini kita belajar tentang hewan juga di tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua. Kita harus bersyukur pada Tuhan karena kita itu tidak hidup sendiri, tidak hanya manusia di dunia ini ya. Kalau hanya manusia saja bagaimana kita bisa hidup ya? Tidak ada tanaman, tidak ada hewan, terus kita mau makan apa? Tuhan menciptakan segalanya itu dengan penuh dengan penuh rasa sayang pada manusia. Karena manusia juga butuh makan, maka diberikan makanan untuk manusia, yaitu tumbuhan dan hewan. Hewan-hewan ya. di sekitar kita itu ya, ada banyak macamnya ya. Kalian tentu sudah membaca ya kemarin ya, yang tentang kucing kesayangan ya. Dimas bisa baca, Dimas. Ini kucing kesayangan? Ya, ulangi, dimas. Setiap hari, dimas. main bersama kucingnya pada hari Minggu. Ana selalu memandikan kucingnya supaya bersih. Hari ini, Hari ini, hari Minggu, Ana memanggil kucingnya Moli-Moli Miau-Miau. Moli, dapat Ya. Silakan, Sanas. Lalu Ana datang. Molly sudah bisa dimandikan. Sesudah sesudah dimandikan, Ana mengeringkan Moli dengan handuk. Sesudah kering, Molly juga dikeringkan dengan pengering rambut. Lalu Moli, Moli diberikan makanan oleh Ana. Molly makan dengan lahap sesudah makan Molly bermain bersama Ana setelah lelah bermain Molly dan Ana istirahat nah siapa ya, tidak lama kemudian Molly dan Ana sudah merasakan segar kembali Molly melihat ada kucing lain kucing itu memiliki eh kucing itu milik sahabat anak namanya Titus sedangkan nama kucingnya fruity Molly sangat senang bertemu fruity Titus dan fruity menuju rumah Ana, lalu mereka bermain bersama mereka semua bersama, berang merasa senang dari cerita tentang kucing kesayangan. Menurut kalian, ada hubungannya nggak dengan sila-sila di Pancasila dan sila ke berapakah? Sila ke satu, Pak. Sila ke-1. kenapa sila ke-1, Sanas? Harus bersyukur. Bersyukur. Ya. Ada yang lain, silakan. Dua ya. pak. Sila kedua, Yumna ya. Ya. Sila kedua, bagaimana Yumna? Atau ada yang mau bantu Yumna, silakan. Gak apa-apa. Dimas, bagaimana Dimas? Dua pak. E, dua ya. Iya pak, iya pak. Kenapa dua Dimas? Kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Oke okay, ya, pak. tiga tiga jawaban saja ya. Yang paling tepat memang sebenarnya sila kedua. Kenapa di sini sayang sama hewan? Kok masuk sila kedua? Kita memiliki hati ya yang diciptakan oleh Tuhan, ya perasaan. Ya, perasaan sayang itu sebenarnya tidak hanya kepada manusia saja, tapi semua makhluk hidup. Ya, jadi sesama makhluk hidup kita harus ya jangan menyakiti. Lah, Pak, kan itu kan hewan yang misalkan ayam kan bisa di jadikan makanan bagi kita, Pak. Iya, betul. Tetapi dimanfaatkan untuk daging dan telurnya ya. Jangan disia-siakan ya. Kucing juga demikian. Kucing bukan dia jadi makanan bukan ya. Tetapi perlu disayang juga, apalagi dia makannya tikus ya. Makanan utamanya kan tikus kucing. Dia termasuk hewan yang membantu manusia untuk mengurangi jumlah tikus ya. Kita oke okay lah, kita sayang sama kucing tersebut. Kalau sayang dirawat, bawa pulang. Kalau cuma dikasih makan kucing itu tiap hari di pinggir jalan, Wah, nanti indra penciuman dia tentang kucingnya malah maunya mengemis ya. Minta jatah dari manusia. Kan begitu tidak baik jadinya ya. Jadi pesan moral dari kucing kesayangan ini apa? Sesama makhluk hidup kita, Tuhan, kita harus saling menyayangi. Kalian tentu sudah bisa membedakan ya, hewan kesayangan, hewan ternak, dan hewan liar. Hewan kesayangan pasti kalian sudah tahu. Tuhan. Tapi apakah kalian bisa membedakan hewan ternak dan hewan liar? Silakan Teguh. Membedakan hewan kesayangan, hewan ternak, dan hewan liar. Ya, ya. slide berikutnya adalah hewan kesayangan. Coba perhatikan baik-baik ya, ini Pak Guru pakai satsio ya. Menurut kalian, hewan kesayangan ini perlu tidak kita lindungi Perlu, oh, Pak. Ya. Karena perlu, kita harus menjaga dia ya. Oke, kemudian di sini ada hewan ternak ya. Yang dimaksud hewan ternak itu, hewan yang menghasilkan daging, menghasilkan telur, Selain selain selain selain. Situ, itu ini masuk hewan ternak. Contohnya apa saja di sini, Shelly? Hewan ternak yang ada di gambarnya contohnya apa saja ini? Sapi, kambing. Kambing, terus? Kelinci. Terus apa lagi? Terus ayam. Ayam. Ini yang kalian kenal ya? Sapi, kambing, kelinci, ayam. Itu gambar apa saja, ya Ular, singa, jaguar, komodo itu Pak. Tempat gambar ini hidup di mana, Ria? Darat. Ada yang tahu Komodo di mana tinggalnya? NTT, Nusa Kapain? Tenggara Timur Pulau apa namanya, Airul. Pulau Komodo, Pak Pulau Komodo, pernah ke sana nggak, Airul? Belum pernah, Pak, tapi Tidak sering pernah. nonton, Pak Oh, sering nonton videonya ya, di TV juga ada Iya, Pak Kalau singa, yang lain coba tolong Singa itu di, di Savanet, Pak Ya, di Savanet Kemudian, uh, di sini Atar, hewan apa saja itu, Tar? Kayak-kira, -kaya Tar, ada tiga Paus Lumba-lumba, ikan pari. Kalau lumba-lumba bisa diternak ya. Yang nggak bisa itu ikan paus. Ikan paus tidak ada manusia satupun yang ternak ikan paus ya. Kenapa tidak bisa diternak ikan paus? Karena hewan buas. Kandangnya tidak muat, Pak. Kandangnya tidak muat atau akuarium tidak muat. Betul. ya Ikan paus itu tidak bisa hidup di tempat yang sempit. Nggak bisa dikekang. Hewan besar seperti ini. ini Bukan 30 senti lagi, panjangnya bisa 30 meter. Rumah kita aja nggak masih kurang ya. Terus beratnya bisa berapa ton. ya? Bisa kalian googling ya, cek di internet ya. Kalian harus pandai juga cari-cari informasi tentang ini ya. Nah, ikan paus ini makannya sangat banyak. Makannya itu udang-udang kecil, terus pelangton. Pelangton itu susah. Dan tidak akan ada yang bisa memelihara ini karena dia... Adalah hewan penjelajah, menjelajahi samudera. Hari ini ada di Indonesia misalkan, di samudera Indonesia atau samudera India. Nanti seminggu kemudian sudah ada di Antartika. Ya keliling-keliling dunia dia. Nanti kalian buka LKPD-nya ya, tentang ini ya. Sekarang kita masuk, Pak Guru stop share dulu, kita masuk ke bagian LKPD. Siapa yang sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya? Saya Pak, sudah Pak. siapa ya? Ya, Pak, Pak. Saya Pak. Oke. ya Pak. Coba Pak Guru ya, minta ya, pak. Aruna Sanjaya mana Aruna Sanjaya? Bisa nggak tunjukkan di ke kamera? Oh ya siap. Coba Shelly, Celiana Sari. Terima kasih Aruna. Oke, Shelly. Didekatkan ke kamera, Sel. Terima kasih Shelly. Bilkis. Bilkis sudah ya? Oke, terima kasih kembali. Diki sudah belum? Belum, Pak. Belum, ya? Kapan mau diselesaikan Diki? Hari ini, Pak. Nanti selesai ini, ya? Kamu selesaikan, ya? Atau sekarang dikerjakan juga boleh, Diki? Ya, oke. Ya, oke, yang lainnya sudah semua juga, ya? Nanti tolong di, di japri ke Pak Guru dikirim ke japri, ya? Japri ya, japri. Ya Pak. Pak ya, Pak share uh, apa LKPdnya nya ya, Pak. yang belum? Ada satu sampai enam ini kalian harus baca ya dengan kegiatan mengamati teks ini kamu baca soalnya apa sih LKPD ini terus jangan lupakan nama siswa nama kamu di sini ya petunjuk kegiatan dari 1 sampai delapan ini bisa kamu perhatikan juga untuk mengerjakan soal-soal itu kamu bisa cek ceritanya tadi ya di WA juga ada ya kalian kerjakan yang belum nih ya yang sudah Pak Guru terima kasih sekali kalau sudah selesai. Yang belum, Pak Guru mohon dikerjakan. Terus menjawab pertanyaan tentang gambar-gambar hewan tadi ya. Yang hewan ternak, hewan kesayangan, dan hewan liar. Kemudian sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. ya. Ini kalian hanya tinggal memberikan tanda garis saja. Jenis-jenis patung itu ada apa saja sih ya? Ada yang tahu tidak? Jenis jenis patung. Patung figur taruh. Buste, torso. figur, buste, torso. Ada yang tahu tidak maksudnya figur itu apa sih? Yang tahu silakan langsung bicara saja di unmute saja. Figur yang berbentuk objek visual yang realistis benar gak Pak? Figur di sini adalah patung yang menggambarkan bagian hmm. secara utuh ya. Dari kaki sampai kepala, atau kepala sampai kaki, atau kepala sampai ekor ya. ya. Kalau ikan kan ekor ya. Kalau hewan sampai kaki. Atau manusia juga bisa jadi figur, uh, patung figurnya. Kemudian buste, siapa yang menanggungkan buste sedikit Buste, buste itu apa? bagian tubuh atas dari manusia pak Buste ya, dari kepala sampai dada ya, biasanya itu ya Kemudian torso, ada yang tahu torso? Coba jangan sana terus, kasihan masa sana saya dapat nilai Wujud patung yang dibuat menyerupai manusia dan hewan dengan gambar ha? dengan gambar secara keseluruhan pak Torso itu patung tanpa kepala ya, patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Sampai di sini ada pertanyaan tentang jenis patung ya, ada tiga. Sebenarnya banyak ya, untuk di kelas 6, Pak Guru hanya menampilkan tiga saja. Ya, sebelumnya kalian sudah membuat patung ya, coba tampilkan patungnya di layar. Itu patung apa saja sih ya? Coba Dimas, patung apa itu Dimas? Patung dok, oke Pak. Atar patung apa itu Atar? Saya bikin lompat, patung gajah Pak. Yumna patung apa itu Yumna? Ayam Pak. Coba dekatkan kamera deh. Oh iya. Iya Shelly patungnya apa sel Kucing. Oh iya, iya iya iya. Setelah kalian membuat patung ini kalian akan mewarnai. Tetapi sebelum mewarnai kalian kerjakan dulu di LKPD tadi ya. Pada LKPD tadi bagian bawah bagian bawah itu Nanti kalian jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua di sini, kalian sebelum mewarnai, langkah-langkahnya kalian tuliskan di sini. Langkah-langkahnya caranya membuat motif bagaimana, kalian tuliskan juga di LKPD ini. Ya, Pak. Absennya udah ada belum, Pak? Nanti Pak Guru share ya. aja di itu ya, grup WA ya. Iya, Pak. Ya, nanti silakan di absen setelah ini selesai. Kalian masuk ke WA, ya. Kemudian absen. Itu warnanya pakai cat minyak ya? Warnainya menggunakan cat minyak akrilik juga bisa ya. Seperti yang Pak Guru kasihkan catatan itu ya. Nanti hasilnya, hasilnya nanti di saja atau di video ya. ya. Apri Pak Guru. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya kalau tidak ada Pak Guru mau tanya sedikit nih. Coba refleksi ya. Kita harus merefleksikan diri setelah kita belajar. Apakah aku bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Tadi kan kamu sudah tahu tentang kucing kesayangan, kalau dia termasuk sila kedua ya. Terus kemudian apakah aku bisa mewarnai dan membuat motif patung? Hari ini Zoom-nya sudah selesai Pembelajaran kita hari ini tema 1 subtema 3 pembelajaran 2. Silakan dipimpin doa Bilqis, doa penutup. Mari teman-teman kita berdoa bersama doa ah selesai